Tidak naik lagi bus Karena disitu UU uh, uh, uh, uh, uh, Dede Karena, Kenapa UU uh, Dede Diciptakan kerja Karena itu cipta kerja Terbuat dari Tuhan Nama kuasa Alhamdulillah Ibu kita Dan manusia itu Bahwa seolah-olah Ekonomi ini Ekonomi itu Terbuat dari Perekonomian Ekonomi itu Salah satu Cita kerja Kita Cita kerja itu Diciptakan bahwa Tuhan itu yang dikasih makan Makan itu nasi padang, nasi kuning kuning, segala-galanya lah, karena kenapa, kasian banget masyarakat ini, janganlah demo-demo, macetlah karena menghendak dolar-dolar kita dan kasian Donald Trump dan Donald Bebe, karena kenapa, cita kerja itu terbuat dari buah bahan dan terbuat dari air airan dan cita kerja itu juga, kasihan unibus, unibusnya tuh mongok semuanya busnya, karena ada orang demo, itulah urut, busnya Oh uh, tasbas masyarakat karena undung bus itu karena angkut angkut angkut on metrobis bus bus karena dilanggar kenapa dilanggar kasihan masyarakat dan naik lagi bus karena di situ na u u u u u kenapa u diciptakan kerja karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan nama kuasa dan kita kerja itu terbuat dari rahim, rahim ibu kita dan manusia itu bahwa seolah-olah ekonomi ini ekonomi itu terbuat dari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 Monggo semuanya busnya karena ada orang demo itulah busnya uuuu masyarakat karena unduh bus itu karena angkut-angkut angkut, -angkut, angkut only bus metrobis bus karena dilengkang kenapa dilengkang kasihan masyarakat dan naik lagi bus karena disitu uuuu uuuu dede kenapa udah dede -de diciptakan kerja karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan nama Kuasa dan cipta kerja itu terbuat dari rahim ibu kita dan manusia itu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 Cita kerja itu terbuat dari buah bahan dan terbuat dari air airan dan cita kerja itu juga kasihan unibus unibusnya tuh monggok semuanya busnya karena ada aran demo itulah busnya uu tetap masyarakat karena unu unibus itu karena angkut angkut angkut unibus metro bus karena dihilangkan kenapa dihilangkan kasihan masyarakat Dan naik lagi bus karena disitu nggak uu uu uu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 nas padang nas kuning apa segala-galanya lah karena kenapa kasian banget masyarakat ini janganlah demo-demo macetlah karena menghendak dolar-dolar kita dan kasian Donald Trump dan Donald Bebe karena kenapa cita kerja itu terbuat dari buah-bahan dan terbuat dari dan naik lagi bus karena disitu na u u u u d d karena kenapa u diciptakan kerja karena itu cita kerja terbuat dari Tuhan nama kuasa rahim ibu kita dan manusia itu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 Cita kerja itu terbuat dari buah bahan dan terbuat dari air airan Dan cita kerja itu juga kasihan unibus unibusnya Omnibusnya tuh mogok semuanya busnya Karena ada aran demo Itulah uru, busnya Tetap sepatutnya masyarakat Karena unibus itu Karena angkut-angkut Angkut omnibus, angkut, angkut metrobis bus Karena dilanggang Kenapa dilanggang kasihan masyarakat Dan naik lagi bus Karena disitulah uu uu, uu, uu deh -de. Karena, kenapa udah diciptakan kerja? Karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan Nama Kuasa Dan cipta kerja itu terbuat dari rahim, rahim ibu kita Dan manusia itu Bahwa seolah-olah ekonomi ini, ekonomi itu terbuat dari Perekonomian Ekonomi itu Salah satu cipta kerja Kita cipta kerja itu Diciptakan bahwa Tuhan itu yang dikasih makan Makan itu nas padang nas kuning apa segala kerannya lah. Karena kenapa? Kasihan banget masyarakat ini. Janganlah demo-demo, macetlah. Karena menghendak dolar-dolar kita dan kasihnya Donald Trump dan Donald Bebet. Karena kenapa? Cita kerja itu terbuat dari buah bahan dan terbuat dari air-airan dan cita kerja itu juga kasihan unibus unibusnya tuh monggok semuanya busnya. Karena ada orang demo itulah busnya. Oh, entaspa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 busnya Oh tetap masyarakat karena unuk-unuk bus itu karena angkut-angkut angkut onibus motorbis bus karena dilakukan kenapa dilakukan kasihan masyarakat dan naik lagi bus karena disitu u u u uh Dede karena kenapa udah diciptakan kerja karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan nama kuasa dan cipta kerja itu terbuat dari rahim ibu kita dan manusia itu bahwa selalu ekonomi ekonomi itu terbuat dari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 busnya Oh atas masyarakat karena und bus itu karena angkut-angkut angkut omibus angkut, angkut, metrobis bus karena diangkan Kenapa di langkah kasihan masyarakat dan naik lagi bus karena disitu nah UU, UU, UU dede karena kenapa udah di, diciptakan kerja karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan nama kuasa dan kita kerja itu terbuat dari rahim ibu kita dan manusia itu bahwa seolah olah ekonomi ini, ekonomi itu terbuat dari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 mau semuanya busnya karena ada demo itulah uru, busnya UU masyarakat dan semasyarakat karena unuk unu bus itu karena angkut-angkut angkut unuk angkut, angkut bus, metrobis, bus karena il, di langkan, kenapa di kasihan masyarakat, dan naik lagi bus karena di situ, uu nah, uu uu dede karena kenapa uu de dede diciptakan kerja karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan dan kuasa dan cipta kerja itu terbuat dari rahim ibu kita dan manusia itu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 Cita kerja itu terbuat dari buah bahan dan terbuat dari air airan dan cita kerja itu juga kasihan omnibus omnibusnya tuh mongok semuanya busnya karena ada aran demo itulah busnya uu entah salah masyarakat karena bus itu karena angkut angkut angkut omnibus metro bus karena dihilangkan kenapa dihilangkan kasian masyarakat nggak naik lagi bus karena disitu lah uu uu uu uu karena kenapa udah diciptakan kerja? Karena itu cipta kerja terbuat dari Tuhan Nama Kuasa. Dan cipta kerja itu terbuat dari rahim, rahim ibu kita. Dan bahwa seolah olah ekonomi ini, ekonomi itu terbuat dari perekonomian. Ekonomi itu salah satu cita kerja. Kita cipta kerja itu diciptakan bahwa Tuhan itu yang dikasih makan. Makan itu nasi padang, nasi kuning, segala geranya lah. Karena-kenapa? Kasihnya banget masyarakat ini. Janganlah demode. Karena menghendak dolar-dolar kita dan kasihnya Donald Trump dan Donald Bebe karena kenapa? Cita karya itu terbuat dari buah bahan dan terbuat dari